Tenggelam Jiwaku dalam angan Tersesat hilang Dan tak tahu arah Ku terjebak Masalah Aku lihat lagi cahaya cinta, dan kamu hari.